Di dalam hati ini Hanya satu nama Yang ada di tulus hati Ku ingin di Kesetiaan yang indah Takkan tertandingi Hanyalah dirimu satu Beri cintaku Benteng begitu tinggi Sulit untuk ku gapai oh, Aku untuk kamu Kamu untuk aku Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda Tuhan memang satu kita yang tak sama Haruskah aku lantas pergi Meski cinta takkan bisa pergi Cinta anugerah Berikan aku Kesempatan Untuk menjaganya Sepenuh jiwa Aku untuk kamu Kamu Yang berbeda Tuhan Memang satu Kita Yang tak lah. Haruskah Aku Lantas Pergi Meski cinta akan bisa pergi.